dicicik balik lagi bersama Otong sebenarnya ini kita akan berbagi pola slot Gio hari ini khususnya pola slot Gio Olimpus hari ini. Hari ini kita mau modal 127.000. Kita akan mencoba mencari profit-profit manis di Gate of Olympus pastinya ya, ya. biasa kita main di bed berapa enaknya? 1.200 enggak sih? 2.400 saja enak kali. Double spin aktif kita langsung gas kena aja, de. Turbo S aja 10 kali ya ya Kalau oh, yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000, Bosku. Situs slot terga contoh solid santeru jaga dunia akhirat. Di sini WD berapapun pun pasti dibayar lunas, Bosku. Dan cuma di sini, Bosku. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam. Per menit per detik naik turun sesuai dengan per game itu sendiri pastinya, Bosku. yuk langsung saja itu semua so -so -so jadi RTP lama ribu pastinya. Untuk link-nya saya sematkan di pin komen ya, Bosku. Itu yang semua selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dulu. Agar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak lah ya, lo. Dan cuma di RTP lama kalian bisa cek RTP game gratis relive 24 jam. Per menit per detik naik sesuai dengan red gamenya itu sendiri. Pokoknya ya langsung gaskan saja buka rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di bengkomen ya bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 situs lo tergacor solid ya. santai jaga dunia akhir back to the game nya surya <coughs> kita tadi di 20 turbo semoga kita dapat gpjp manis pada malam hari ini eh. pada hari ini ya islo kuningnya dulu mantap mah hmm. mahkota bisa pecah sih kalau itu tiga. anjir cuma dulu intinya buat kalian semua ya dibantu like, comment, subscribe, share, share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu kalau di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini slot pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pola Olympus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini info slot gacor hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor olympus hari ini info slot olympus hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot olympus hari ini rtp slot gacor olympus hari ini, olympus hari ini. intinya semua yang berhubungan dengan gate of olympus dan slot gacor hari ini cuma ada di potong spin pastinya dan jika ingin bermain jelas langsung saja ke rtp 8000 untuk link situsnya link situs gacor yang saya sematkan di pin komen pastinya ya bosku Tuh tuh tuh tuh tuh. tuh mantap nih. Jadi dong birunya. Mantap nih atas mah aku kasih betih dong. kali 500 bosku. Pecah 17.000, dor 8.800. Anjing anjing. Anjing anjing. Us, usus Sensasi JP macam apa ini. Us Aduh tuh tuh tuh tuh tuh hoki parah bosku bosku hoki parah bosku Ini kita hoki parah bosku aduh main modal 120.000 doang kita bisa JP 8 800 anjing dah Oh saya emang gasor bosku dan cuma di RTP 8.000 kalian bisa merasakan Sensasi-sensasi JPJP mantap seperti ini pastinya cuma di sini, Bosku. Situs router jatuh terus solid, sabar, dunia, akhirat ya, Bosku. Aduh, yuk langsung bagikan, share, share ke teman-teman semua. Kita hari ini gagal maksudin, Bosku. Gagal maksudin, tapi lumayan, kita JPJP -JP mantap di. Tadi kita main di back 2.400 double aktif masih di Turbo Spin juga kita dapat petir 500 lumayan JP 8.800 lah ya Stom. Hei eh dan yakin Olympus lagi gacor habis di event 2.400 yo langsung gaskan saja. Kartel 8.000 pastinya situ sloter gacor tersolid. Sandero jaga dunia Heret kita. Tapi ke quick ya 30 kali juga. Ingat ya double jeng aktif ya Suri ya ingat ya double jeng aktif. Yo langsung dibantu like, comment, subscribe nya, share, share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian tahu pola pemanggil oh, petir merah olympus itu seperti apa ya seluruh ya kita dapat petir kali 500 lur hoki kali lur. pas pecahnya juga mantap 17.000 petir 500 konek anjing dah koki para kita hari ini hoki para Lur pecah segitu petir merah anjir dah gak bisa ngomong apa-apa lagi kita spin-spin lanjir saja ya kalau ya bener-benernya udah gak terpengar cuma kita putar-putar dulu aja lagi biar putaran biar besoknya kita mau enak juga jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan sebelum permain selalu cek rtv game biar kalian tahu RTB gamenya lagi gacor atau enggak dan cuma di selama ribu kalian bisa cek rtv game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game-nya itu sendiri pastinya yo langsung gaskan saja saya so, cuman so, so, so, manja di rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin bosku jadi jangan ragu jangan bimbang hanya cuma di rtp8000 sih itu slot gacor hari ini untuk link gacor link gacor hari ini saya sematkan di pin bosku Aduh kita coba putar last terakhir lah ya kita geser ke turbo aja 10 kali ya seluruh ya kita coba kocok-kocok aja dulu, puter-puter-puter-puter-puter jari. Biarlah, ya, aduh guys. Ya. Aduh, aduh. Gak bisa berkata apa-apa, slot jari. Bukelele, dibantu, like, comment, subscribe-nya, share- share ke teman-teman kalian juga. Biar teman-teman kalian juga tahu cara memanggil petir merah Olympus. Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini slot Olympus hari ini slot gacor hari ini slot Olympus hari ini slot hari ini info slot gacor hari ini info slot gacor Olympus hari ini info slot hari ini info slot Olympus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor Olympus hari ini Gate of Olympus hari ini Situ slot gacor hari ini link slot gacor hari ini yuk langsung di share-share ke teman-teman kalian juga biar Agak-agak viral gitu loh kita doang mau 100.000 JP juga 800, lah anjir Kecap-caman, mantap di luar wuh JP JP mantap di luar wuh wuh wuh kalau wuh di wuh wuh wuh wuh wuh wuh wuh langsung wuh saja jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP itu slot bergacau to solid sandal ujabat punya hal itu petir-petir yang lumayan lumayan lantai aja untuk link yang saya sematkan di pin komen pastinya ya bosku selalu saya ingatkan ya sur, selalu utamakan WD selalu utamakan profit karena kita pemain mauler receh kita pemain pembuluh profit selalu utamakan WD di atas lagalanya selagi ada kesempatan WD WD kan saja ya seluruh ya karena kesempatan WD nggak ada buat kedua kalinya, jadi saya manfaatkan kesempatan WD pada malam hari ini kita bisa WD 8,6 juta dari modal seratus dua puluh ribu ya sebelumnya Terima kasih yang sudah menonton salam sampai akhir salam jackpot seluruh bye bye.